pertama buka aplikasi CapCut. oke okay. setelah itu proyek baru oke okay. sebelumnya kita sudah siapkan dua video yang berbeda dengan sound yang sama ya yang satunya mau dijelek-jelekin dulu terus yang satunya ya dieditlah buat yang secara penting ini contoh dua video yang berbeda ya kita masukkan satu terus yang ini oke tambah yes nah ini sebelumnya kita bisukan dulu tekan bisukan audio klip setelah itu, tambahkan audio. Tambahkan audio nih. Ini udah bisu nih. Sekarang nih, bisu tuh, bisu terus. Tambahkan audio, tambahkan audio uh, di ekstrak dari sound aslinya, uh, impor suara saja. Oke. Okay. Stop. Ambil kira-kira di sini, pas di sini. Tuh, pas kira-kira menutupi wajah. Oke. Okay. Oke, okay. dipotong, dipotong. Eh, yang sisanya nih di sisanya dibuang aja, dihapus. Terus video berikutnya diambil gerakan yang sama kira-kira di sini lah nih dimajun aja tuh jadinya begini oke okay, tinggal di dirapikan lagi dipotong oke okay, ini dipotong-potong aja di sesu eh, dicari aja yang dicari aja eh... Pose-pose yang kita inginkan, pose berikutnya, misalnya di sini potong, terus pose yang ini, potong lagi, terserah, mau pose yang mana, tinggal pilih. Ah, jadinya begini. paskan dengan musik. Ini sisa musiknya dipotong aja nih. Ini dipotong atau dimundurkan begini. Oke. Okay. Ini potong aja lah. Buang. Nah ini tinggal tambahkan. Tambahkan efek. Tinggal tambahkan efek. Tekan ini yang tengah. Uh, cari. Ini terserah nih banyak nih efek ini. eh uh, ini aja, hujat lampu sorot, lampu sorot tuh tambah oke. Terus, yang terakhir tambah lagi lampu sorot, nah, nah jadi begini. Oke, sudah siap. Ini buang. Oke, tinggal diekspor.